Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa, prasahabat, untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru dari Leslar tentunya Baiklah, prasahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini di kabar pertama langsung mendapatkan tentunya cedukan Potret Duna Lesti dengan Ya, gaun berwarna hitam yang masya Allah banget nih, persahabat yang luar biasa. Stainlessnya Bunda Lesti emang ini bukan kalian kaleng keren banget. Stainlessnya Bunda Lesti selalu memukau, apalagi orang sahabat ya terlihat mewah dipakai oleh Bunda Lesti. Ini keren banget, tinggal komentar pun begitu banyak diberikan persahabat di antaranya dari akun Mamlud Alans mengatakan, "Masya Allah, padahal gaunnya simpel banget." Tapi looknya kelihatan mewah dan enak dipandang Bunda Fatih, best Tuh, Masya Allah, nggak, nih, ya, persahabat Bunda Fatih memang selalu best Simple, tapi kelihatannya mewah dan mahal sekali Ini keren banget Kemudian juga, persahabat, kita lihat nih Diunggah, Alaikum Suci Aurelias Persahabat, ya Ini BTS New Cover Single Insan Biasa ini Masya Allah juga nih para ya Begitu cantik Memakai gaun warna hitam Apalagi ada gaun warna merah juga Ternyata Masya Allah Ini keren banget Stylistnya dari Kak Wanda Hara Emang selalu best Makin cantik Makin keren Makin mempesona Makin anggun Kita bangga Dengan sasak ules di Keciora. Kita simak para sahabat Tentunya kalimat caption yang ditulis oleh Kak Suci ya, BTS Behind the skin, new cover, single, insan biasa By Lesti Kejora, congratulations buat dede Wow, kongratulation ya untuk Bunda Lesti Kejora Dan berikutnya juga persahabat kita lihat di story-nya Ong Kevin Tiga jam yang lalu ini mengunggah video sedang berada di perjalanan Persahabat namun kita dibikin salvok juga dengan kalimat yang di posting OTW, semoga lancar, ayah kejora, mama kejora Masya Allah, amin Apapun itu, ya mudah-mudahan lancar. Dan sepertinya, ayah Kejora dan mama Kejora ini akan menghadiri launching single terbaru Lesti. Bismillah, persahabat. Mudah-mudahan acara hari ini diberikan kelancaran dan kesuksesan. Kita makin bangga dan pastinya juga, persahabat, ya, bentuk dukungan dari kedua orang tua semakin membuat Lesti semangat terus berkarya. Untuk berikutnya, kita simak juga di storynya nya Kak Mersiska. Ini dua jam yang lalu mengunggah tentunya video juga nih, persahabat, ya Ada lirik dan lagu Bunda Lesti instant biasa, namun kita juga dibikin salva kalimat yang Masya Allah ditulis oleh Kak Mary. Ini bentuk dukungan nih, persahabat. Kongres Lesti semua kami semua, kita semua datang untuk support dedek Lesti. Wow, Kak Mary... Ini semuanya persahabat ya Akan mensupport, akan datang untuk selalu mendukung karya-karya Lesti Kejora. Kita lihat di slide berikutnya Ini telsingan Kak Mary dan Kak Bibo nih persahabat ya 51 menit yang lalu Lagi otw ke Jakarta untuk siap mendukung dan mensupport karya Lesti Kejora. Masya Allah Ini bentuk dukungan dari sahabat-sahabat Bunda Lesti Mudah-mudahan lancar untuk hari ini kita makin gak sabar dan penasaran banget ya Dengan kejutan yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita Berikutnya sahabat ada kabar gembira juga untuk keluarga konoha Hashtag Lesti Insan Biasa Ternyata sudah tembus 10 juta viewers di tiktok nih sahabat Ya ini keren banget masya Allah luar biasa Sudah 10 juta penayangan di tiktok untuk hashtag Lesti Insan Biasa Terus ngonten di TikTok ya Pakai hashtagnya Lesti Insan Biasa Yuk branding terus Untuk kita semuanya semangat buat dukung karya Lesti Berikutnya juga bersahabat ya di sini ada info juga Hashtag Lesti Insan Biasa Diulang ya guys bagi yang punya Twitter nih Huruf depan huruf besar semuanya L nya huruf besar Dan Insan I nya itu huruf besar Dan biasanya juga B nya itu huruf besar Jadi Lesti Insan Biasa untuk huruf depannya itu huruf besar Jadi jangan sampai salah penulisan. Semangat untuk kita semuanya yang tentunya punya Twitter, gasken juga sekarang persahabat ya. Semangat untuk trending. Berikutnya juga persahabatan ya. selain itu kita mendapatkan kabar juga. Lagu Insan Biasa ini masuk ke chart iTunes Indonesia di posisi 40 dan iTunes Singapura di posisi 52. Ini juga makin keren dan pastinya makin bangga sekali. Begitu banyak orang-orang yang mensupport karya Lesti. Sampai masuk iTunes Indonesia ke-40 dan Singapura 52. Di tiket Singapura juga trending 92 nih para ya. Ini keren. Dan pastinya kita makin kagum dengan sosok Lesti Kejora, ini yang paling dinantikan sekali, yang paling ditunggu oleh warga Konoha, karya terbaru Lesti. Dan pastinya juga para sahabat, kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru lainnya, jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Default TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menecehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.